Nelfitri Fitri Helen jadi hari ini rencananya aku mau bikin kreasi dari indomie jadi untuk indominya lebih bagus pakai indomie rebus ya kalau untuk varian rasa terserah itu uh, sesuai selera kalian Di sini juga aku udah stok indomie berbagai macam varian rasa jadi nanti aku mau bikin donat indomie seperti apa ya kalau yang Sebelum-sebelumnya kan emang udah viral banget setahun-dua tahun yang lalu Donat Indomie itu udah sampai sekarang pun juga masih viral gitu kan Emang enak banget sih e, Harganya terjangkau mudah didapat bikinnya juga simpel banget pokoknya kalian pasti e, ada ya ada salah satu atau beberapa yang udah nyobain bikin Donat Indomie juga nah kali ini aku mau eksperimen ini kali pertamanya aku mau bikin ya Aku gak tahu uh, youtuber lainnya Atau yang uh, pedagang lain Atau pokoknya Orang lain udah pernah bikin belum uh, Kreasi yang akan aku Bikin hari ini Jadi aku mau pakai Dua indomie Bikin donat indomie ya guys Tapi aku gak pakai bumbu ini Nanti rasanya itu hmm, Pokoknya rasanya Manis gurih huh? Hah? pasti kalian bingung kan karena kebanyakan kalau donat indomie ya seperti ini, pakai bumbu ini jadi nggak dibuang gitu kan tetap pakai bumbunya semuanya masih pakai original, pakai bungkus pakai bumbu yang di dalam sini kalau aku nggak bumbunya nggak akan aku pakai jadi nanti so, kalian tonton video ini sampai selesai seperti apa hasilnya jangan skip video ini dan aktifkan loncengnya, bantu terus channel saya agar terus berkembang dan terus semangat membuat konten-konten berikutnya terima kasih, let's go halo assalamualaikum, welcome back to my channel fitri helen nah guys, jadi aku mau bikin donat indomie Jadi, aku udah nyiapin beberapa bahannya di sini. Bahannya cukup simple. manual aja karena nggak ada cetakan donatnya guys. Oke okay, nggak perlu pakai lama. Jadi semua bahan udah aku siapin. Ya aku bakalan langsung bikin donat Indomie yang rasanya pasti manis legit guys. Sambil nunggu airnya mendidih kita siapin bahan-bahan lainnya. Benar-benar eksperimen ini yang terakhir, ya. Oke, gak apa-apa, guys. Jadi, ini hasil donat mie manis gurih yang dalamnya ada isian coklatnya. Terus, di sini ada beberapa topping yang udah aku siapin, ya: ada mesis, ada coco chip, ada coklat. Ini coklat batangan yang udah aku lelehkan, terus ada kacang. Ini di atasnya bikin topping biar cantik, dan... Tentunya eh ini coklat yang ada di dalam isiannya itu kalau kita potong itu bakalan meleleh gitu guys. jadi ini yang mesis, aku coba celupin lagi ke coklat Setelah aku taburin lagi mesisnya jadi e, rata gitu ya tuh mantap banget Satunya juga aku coba celupin ke ini ya Ke coklat ya Jadi biar mantap Aku tambahin lagi biar ini sekarang hmm, ini udah banyak banget coklatnya Jadi aku tambahin Nanti aku tinggal pindah itu ya Pindah piringnya di atasnya saya kasih topping kacang, meja cerek dan kopi chip jadi untuk kalian yang mau mencobanya bisa kasih topping apa saja ya sesuai selera selamat mencoba <SILENGALAN> cara bikinnya semuanya simple dan hasilnya juga kalian udah lihat kan hasilnya itu pokoknya oke okay banget nah guys Taraaa! guys ini dari dua bungkus indomie yang aku bikin sekarang udah jadi donat indomie isi coklat rasanya seperti apa ya aku ya rasanya sama aja sih kayak kita hmm, apa ya <gulungan> aku juga baru pernah kali bikin tapi kalian bisa lihat dong perbedaannya e, mungkin kalau dari luar dari luaran sana kalian lihat ini donatnya hampir mirip dengan donat-donat seperti biasanya tapi siapa sangka kalau ini dibuatnya dari bahan indomie dua bungkus kebanyakan kan pakai itu ya ada donat kentang ada donat ya donat-donat lainnya kalau donat indomie kan udah banyak yang bikin nah sekarang aku bikin varian yang sangat berbeda dari yang lain jadi isiannya itu coklat Samping luarnya kan emang mirip banget Dengan donat yang manis-manis Seperti biasa Tapi siapa sangka kalau ini terbuatnya dari Bahan indomie Nah guys seperti apa ya Jadi penasaran pengen cipin Ini masih anget loh Masih baru angkat Baru mateng Ini Cukain ya kayak apa jadi aku cobain yang coco chipnya rasanya manis banget <laughs> jadi ini kan aku gak pakai bumbu apa-apa ya gak pakai bumbu apa-apa cuma coklat hitam aja aku lelehkan terus hmm, kita kasih topping terserah ya ini emang hampir semuanya manis karena emang saya menciptakan atau eksperimennya donat donat indominya emang rasanya manis gurih guys jadi bukan yang seperti biasa kita pakai bumbu indomie gitu kan rasanya yang e, sesuai dengan bumbunya. Kalau ini kita bikinnya beta lagi, kita bikinnya cari e, kreasi yang berbeda dari yang lainnya. Ini benar-benar mantap banget dari luar sampai nggak kelihatan. Kalau ini bahannya dari Indomie ya guys, karena simple banget. Jadi ini juga bisa buat Uh, jualan bisa buat ini ya Kita bikin usaha kecil-kecilan Ini mantap banget Apalagi kalau pakai Cetakan donatnya itu pasti hasilnya lebih Bagus Karena aku kan tadi asal aja Pakainya mangkok kecil Jadi hasilnya ya Seperti ini Tapi soal rasa Serius ini enak banget Kalian wajib coba deh Kalian wajib cobain ya Nanti kapan-kapan bikin Oke, okay. halo. Aku tadi udah nyobain ini, makan dikit yang koko chipnya, coklatnya sampai meleleh. Coklatnya sampai meleleh guys, ini rasanya nikmat banget enak. Kalau dibilang kemanisan, nggak juga sih ini pakai coklatnya coklat hitam, jadi dibilang manis yang enggak terlalu manis dibilang pahit, ya enggak, jadi menurut aku ya menurut lidah aku ini udah pas banget jadi rasanya enak, kalau untuk topping kalian terserah mau pakai keju, mau pakai kacang, mau pakai apa, sesuai selera kalian, oke okay guys selamat mencoba <Susuk> itu bisa ya. Kalian wajib nyobain deh. Saya makan martabak manis itu semoga semakin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye